Bagaimana cara menarik dana? Jika Anda berada di halaman beranda, pilih penarikan di panel sebelah kanan. Jika Anda berada di ruang trading, klik ikon profil dan pilih penarikan. Anda akan dialihkan ke halaman penarikan. Tentukan jumlah yang ingin Anda tarik. Jumlah penarikan minimum adalah $2. Untuk menarik dana kurang dari $2, Anda harus menghubungi tim dukungan kami. Jumlah penarikan maksimum ditentukan oleh bank atau sistem pembayaran, tetapi tidak dapat melebihi jumlah saldo trading Anda saat ini. Untuk deposit yang dilakukan dengan kartu bank, pertama Anda harus menarik jumlah yang Anda depositkan kembali ke kartu Anda. Setelah itu, Anda dapat menarik keuntungan Anda menggunakan metode pembayaran lain yang tersedia. Permintaan penarikan dan status penarikan Anda akan ditampilkan di halaman penarikan dana. Proses permintaan penarikan memerlukan waktu hingga tiga hari kerja. Terkadang penarikan memerlukan waktu lebih lama, karena waktu penarikan juga tergantung pada penyedia layanan pembayaran dan metode pembayaran. Perkiraan lama penarikan untuk e-wallet adalah satu hari dan untuk bank hingga 7-9 hari. Terdapat kondisi saat Anda tidak dapat menarik dana ke kartu bank. Hal ini terjadi saat Anda tidak melakukan deposit dari kartu bank. Kemungkinan alasan lain adalah jika jumlah penarikan Anda melebihi jumlah deposit. Dalam hal ini, Anda hanya dapat menarik total jumlah deposit dalam 90 hari terakhir ke kartu Anda, dan jumlah kelebihannya harus ditarik ke e-wallet atau melalui transfer bank dengan biaya tertentu. Jika kartu Anda kedaluarsa tidak valid atau tidak mendukung transaksi internasional, kami tidak dapat mentransfer uang ke kartu Anda. Selamat melakukan trading!